Masukkan segala perlengkapan Kuali oh, dia Hap, cara Socialistensi di sini simpan di sini aja kamu di sini berdirinya <tuk> Dua berapa? Kita berapa? Garuda Yogyakarta GA GA253. GA253 check in 31 sampai 15. GA1. Sana ada tempat sana sana sana. sana. <laughs> kita. Dekabel. Tapi kita belum download EH, eh, Mas sebelum isi data EHA. Enggak, perlu diminta. Di sana. 1 sampai 15 di sini. Oh, udah. Ya. Oh, ya itu baru Banget dah, guys. Ya. banget dan lucu, guys. Amo banget gara-gara skincare ketemu mas skincare ketemu getting late because of the skincare aku tak tahu nak bicara apa I'll scan by myself. Drama. Setelah drama yang panjang Akhirnya selesai yakin in guys Lewat pula dramanya Belum A, B, C, D Surat-menyuratnya yang C Kita bingung kapan ngisi e-haki ya? Mudah ya, gak diminta gak usah isi Kalo <laughs> gak diminta jangan diisi <laughs> Ini kita Tapi... Oh kita Jakarta. Sih? Pada. Pada. Pada. Pada. Ke Jakarta. Tapi masih lama nggak sih? Garuda. Belum belum. Si Jakarta. Belum nak. Kira jam 2 Belum masih belum belum. Masih lama. Waktunya dulu jalan-jalan, mm -hmm. mau beli air, nengah banget di Bandara. Belum. <tuh> Dah ya. Tunggu sebentar. Tunggu nggak mungkin. Ya. Hai, mau foto gak mas <gulau> oh, Masih 30 menit jadi kita santai, guys 20 menit ya? Jalan, jalan lagi jalan pesawatnya pesawatnya di pesawatnya <gulau> e, bagus, <banget> <gulau> bagus banget foto kayaknya foto. Aduh, kita bakal ketinggalan masa, ya. Oh iya, udah berangkat Wiem! Laurenen Sie também? Buat. Buat. Haha. Senang banget. udah sampai ya. Mau ambil bagasi dulu. Masih pengen tidur tadi, enak banget pengen tidur tapi udah nyampe. Cepat sekali. Ya. Cuman 1 jam 25 menit. Ya, capek juga ya eh, jalan ya. akhirnya Jogjakarta kak kak akhirnya Jogjakarta landed safety ayo lantas pasmed pas nem iya iya pak 2 3 Apa aja Welcome to Jakarta. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Mantap-mantap mantap-mantap. Besok kita manta, bakal nunggu kedatangan Kak juga. Kalian jemput, ikut jemput. Apa? enggak itu? Kayaknya, enggak. Enggak, karena persiapan ya harus. Iya, benar. Cukup, enggak ya? Iya, enggak iya, dijemput mereka langsung ya. Iya, gitu. Soalnya tergantung. Apa sih kayak mereka datangnya tuh di... Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, thank you, so much. Thank you, thank you. Bye -bye.